Manakala Malayla telah Imanan Wahdi sayban, Tadi masih ingat diantara amalan surga Firdaus sholat khusyuk. Kata Nabi, ada orang yang di bulan Ramadan khusus mengejar malam al qadar menunaikan sholat di setiap malam. Di rumus cepatnya, setiap malam ramalan bangun. Kita kan gak tahu kapan Lailatul Qadar itu. Kalau ingin dapatkan rumus cepatnya kata Nabi, setiap malam bangun, walaupun cuma 30 menit, bangun jam 3, bangun jam 2, walaupun cuma 30 menit, tunaikan sholat. Nah ada orang yang mengejatuhi lewat sholat. Begitu dia tunaikan sholat itu, khusyuk dia tunaikan, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pahawanya lebih daripada 1000 bulan. Ya, anda cuma butuh misalnya dua rakaat, itu dua rakaat itu senilai dengan 83 tahun sholat malam tanpa henti.